Halo semuanya, how are you guys? Semoga lo semua di luar sana baik-baik aja ya. Gak kayak gue yang malah jadi baper ya pas gue staycation di resort yang satu ini. Gak tau kenapa ya, gue tuh jadi nostalgic banget gitu pas staycation di sini. Banyak banget yang pengen gue ceritain ke kalian di episode kali ini. Jadi gak usah banyak bacot ya, langsung aja kita mulai videonya. Kuy. Karena kemarin gua abis main dari resort yang ada di daerah Nusa Dua, jadi gua pikir sekalian mampir ke Conrad deh yang lokasinya masih di Benoa, jadi nggak jauh kan? Hari ini gue nyobain stay di Deluxe King Lagoon Access. Dan as always ya, pasti pesannya lewat aplikasi tiket.com. Karena cuma tiket.com yang banyak pilihan hotelnya. Harga jujur tanpa biaya tambahan dan diskonnya banyak. Gua dapet di harga setengah jutaan. Tapi tenang ya, di tiket.com harganya tuh pasti yang termurah, dijamin. Karena cuma tiket.com yang berani ngasih jaminan harga termurah, apalagi lo masih bisa dapetin diskon tambahan dengan masukin kode voucher pas check out. Makanya sering-sering cek sosmednya tiket.com ya, karena mereka sering ngebagiin kode vouchernya di situ. Lo belum punya kode promo? Tenang, gak usah bimbang gudah gulana ya. <gulanya> Gua kasih kode voucher buat lo semua yang nonton video ini. Masukin kode voucher UT500K pas lo pesan hotel di aplikasi tiket.com dan lo bisa dapetin diskon tambahan 10% sampai dengan lima ribu wow nih kalau gua masukin kode vouchernya gua dapat lagi diskon tambahan empat ratus ribu dari empat setengah juta gua tinggal bayar 4 jutaan aja main banget kan kode vouchernya udah bisa lo pakai dengan minimum pemesanan tiga ribu doang pesan sekarang sampai dengan 30 juni 2022 untuk periode menginap kapan kapanpun buruan pakai vouchernya karena hanya bisa dipakai satu kali per pengguna untuk hotel-hotel tertentu yang ada di Indonesia. Buktikan murahnya beli di aplikasi tiket.com sekarang detail vouchernya gua taruh di bawah ya. Seperti biasa ya pas check in bakal diminta KTP dan tanda tangan form. Anyway, gua tuh nyampe sini jam satu guys, tapi pas dateng gua langsung check in dan bahkan nggak lama setelah gua check in kira-kira jam setengah dua kamarnya tuh udah ready. Gokil! Satu setengah jam lebih cepat dari jam check in yang seharusnya. Seumur umur belum pernah ya, gua dapat free access early check in yang unplanned kayak gini. Padahal gua tuh nggak request loh. Salut sih sama Konrad, servisnya top lah pokoknya. Lo bisa lihat ya, area lobbynya disini di sini tuh juga nyaman banget karena tempatnya gede dan seating areanya juga banyak. Sebenarnya gua tuh udah plan ya, kalau emang nggak dikasih early check in, nggak apa apa sih. Ya duduk duduk aja gitu di lobbynya, atau toh di sini tuh kan nyaman banget karena anginnya sepoi sepoi, sama sekali nggak panas. Oh iya, BTW, tadi pas datang gua tuh langsung dikasih welcome drink, bahkan sebelum gua check-in. Asli dah, baik-baik nih, kontrak Kamar gua di 1122 di lantai satu. Di sebelah kiri pintu masuk langsung ada lemari pakaian. Dan kalau lo buka, di dalamnya ada banyak gantungan baju, setrika, payung, bathrobes dan juga sendal hotel. Sedangkan di lemari yang satunya ada safety box dan juga laundry bag. Di depan lemari ada lagi track buat naro koper lo. Nah, ruangan main bednya tuh dipisah sama sekat kayak gini guys. Jadi pas masuk kamar tuh gak langsung los kelihatan semuanya gitu. Ini gue suka sih desain ruangannya. Pastinya di tengah ruangan ada bednya ya. Di bagian bawah kasurnya juga dialesin karpet yang bahannya lembut banget kayak gini. Di samping bednya ada meja kerja dan satu kursi. Dan di depan bednya ada minibar dan juga televisinya. Di situ udah lengkap banget ya. Ada kopi, teh, gula... Dua botol sparkling water, coffee maker dan yang boneka monyet ini tuh untuk tempat pembuka botol ya guys. Sedangkan untuk mini fridge-nya ada di bawah sini. Nah di depan bed-nya ada satu pintu sliding menuju ke kamar mandi. Di bagian wastafel-nya situ ada satu cermin yang gede banget dan yang keren ada ring light-nya guys. Terus untuk amenities-nya udah lengkap banget ada di sini semua. Dan yang bikin gua shock ini nih guys. Jadi ada beberapa amenities yang pake merk ini. Awalnya gue tuh kan gak tahu ya ini merek apaan dan ternyata setelah gue kepoin ini tuh brand luxury made in Hong Kong guys dan bijinya tuh harganya mahal ini terniat sih terus di tengah ruangan pastinya ada batapnya ya untuk toiletnya ada di sini dan shower roomnya ada di sini shower headnya masih belum pakai yang tipe rain shower ya tapi gue rasa mungkin karena ukuran shower roomnya yang kecil banget. Jadi kalau pakainya shower tuh kayak kurang pas aja gitu. Balik lagi ke kamar dan kalau lu buka harding yang ini, viewnya bakalan langsung menghadap ke lagun pool yang cakep banget. Teras pool aksesnya ini juga cukup luas ya. Ada dining table dan oversize day bednya juga. Tapi gua nggak mau renang sekarang ya, karena gua mau ajak lu buat muterin konrad ini. Kita lihat ada apa aja di mari. Let's go! Kita mulai dari main poolnya ya. Seperti yang udah kelihatan dari balkon lounge tadi ya, main poolnya ini ukurannya gede banget. Dan kolam ini tuh masih nyambung sama lagun pool yang bisa langsung diakses dari kamar gua itu. Dan di sampingnya ada papan catur raksasa kayak gini, guys. Jadi kalau lo mau main catur di sini tuh mesti siapin tenaga ekstra ya, karena buat mindahin pionnya tuh nggak enteng. <laughs> Bukan cuman mengasah otak, tapi juga melatih otot nih, guys. <laughs> Terus di bagian depannya ada satu pool lagi dengan ukuran yang lebih kecil, tapi semingliatan gua lebih jarang sih yang berenang di sini. Terus geser ke sampingnya lagi, di situ ada satu kolam lagi yang nggak kalah gede. Dan kolam ini tuh dipartisi jadi dua ya. Karena kolam yang di ujung situ, kolamnya diisi pasir. Mungkin biar sensasinya berasa kayak berenang di pantai kali ya. Dan ini kolamnya nggak terlalu dalam, jadi emang didesain buat bocil supaya bisa main sendiri dengan aman biar orang tuanya bisa lebih santuy. Terus kalau jalan lagi ke sisi yang satunya, di situ ada satu lagun pool yang identik bentuknya sama yang ada di depan kamar gua itu. Jadi kalau dilihat dari atas, denah kontrat ini tuh kayak simetris gitu guys. Coba lihat deh, penataan landscape gardennya nya di kontrat ini tuh gue suka banget. Bener-bener rapi dan enak gitu dilihatnya. Di bagian bawah lobby, situ ada suku restoran yang sekaligus jadi tempat breakfast buat tamu-tamu yang stay di sini. Tapi kita ke kesitunya besok aja lah ya. Kalau yang ini namanya Resort Activity Center. Buat lo yang mau ngerental sepeda, bisa tuh dimari. Yang unyu tuh ada sepeda yang belakangnya ada dudukan buat bocah kayak gini. <laughs> Terus, kalau yang paling ujung di situ ada kura-kura club. Kalau yang ini, kids club buat anak-anak sih. Nah, di bagian ujung-ujung Conrad -ujung sini tuh ada banyak kabana. Ini spot terfavorit sih, seriusan, karena dari sini lu bisa santai-santai sambil ngeliat langsung ke arah laut. Mantep deh, pokoknya. Tapi sayangnya, jumlahnya itu sangat-sangat terbatas ya. Ada beberapa juga yang bentuknya identik, tapi yang ini bukan kabana yang bisa lu tidurin ya. Ini tempat spa buat yang mau ngerasain spa di pinggir pantai. Nah, bagian sini itu udah bagian yang paling ujungnya Konrad ya. Kalau jalan lagi, lo bakal sampai ke pantainya. Pantai yang ini tuh masih masuk ke areal Pantai Benoa ya. Pantainya bersih dan ombaknya tenang. Di sini juga banyak banget wahana water sport ya, karena emang Benoa kan markasnya ya kan? <laughs> Nah, kalau yang ini itu Eight Degrees South Seafood Restoran Lokasinya ada di pinggir pantai, tapi sekarang lagi tutup, guys, karena baru buka jam 6 sore nanti. Kalau lu jalan lurus terus, lu bakal sampai ke salah satu wedding venue di Conrad ini, namanya Water Garden. Jadi, kayak ada pavilion di tengah gitu, dan ada banyak seating area di sekitarnya yang dipisahin sama kolam teratai gitu, guys. Asli, ini cakep banget ya. Apalagi kebetulan hari ini tuh ada yang married di sini, makanya tempatnya udah di dekor kayak gini. Karena nanti sore mau dipakai buat acara ya. Oh iya, flashback bentar. Jadi tadi pas gua jalan dari lobby mau naik lift. gua lihat ada yang lagi ngadain ceremony wedding gitu. Kayaknya sih pakai adat India gitu deh. Tapi gua nggak bisa masuk terlalu dalam ya, karena gua kan bukan tamu, guys. <laughs> <laughs> Kalau yang ini venue-nya namanya Floating Garden ya, karena emang lokasinya ada di lantai 2. Nah, dari water garden yang tadi itu kalau lu jalan lurus terus lu bakal sampai ke sebuah tempat yang jadi ikon dari Conrad ini. Ini dia nih wedding chapel yang paling terkenal seBali atau mungkin se-Indonesia Raya ya. Namanya Infinity Chapel. Bentuknya segitiga dan dari jauh aja bentuknya tuh udah kelihatan cakep banget, guys. Asli baper banget gua pas nyampe ke sini, guys. Berasa nostalgia gitu. Jadi ceritanya dulu gue tuh pas awal pindah Bali, gue tuh dulu sempat kerja di salah satu PH Wedding gitu guys, dan salah satu venue yang paling sering dipake buat nikahan tuh di sini di chapel ini. Bahkan dulu gue juga pernah dengar katanya dalam setahun ada lebih dari 500 couple yang nikah di sini. Jadi bayangin aja hampir setiap hari tuh ada yang nikah di sini guys. Bahkan dalam sehari tuh bisa sampai 5 pasangan yang nikah di sini. Gokil nggak tuh? Tapi pastinya sekarang udah nggak seramai dulu ya. Tapi buktinya lo bisa lihat sendiri kan, hari ini pas gue datang ke sini, ini bukan weekend ya, ada yang married lo di sini. Karena emang wedding venue nya Konrad ini seterkenal itu guys, gak cuman orang Indo aja, tapi gak sedikit orang asing yang datang buat nikah di sini doang. Mulai dari yang nikah tamunya ratusan, sampai mereka nikah di sini sama sekali gak ada tamunya, gue tuh udah pernah lihat semua. Mulai dari pemberkatan, sampai ijab kobul, gue tuh juga udah pernah kerjain semua. BTW, garden luas yang ada di samping dan di depan chapelnya ini juga wedding venue, guys. Biasanya sih, kalau mau resepsinya outdoor, bisa nih di sini. Jadi, malamnya tuh bisa pakai kebang api juga, cakep deh pokoknya. Nah, kalau lu jalan terus ke belakang, kamar-kamar yang di sini tuh areal switchnya, guys. Di sini juga ada satu restoran namanya Rin, dan ini juga jadi tempat breakfast buat tamu-tamu yang stay di switchnya. Tapi menu breakfast di restoran suku yang tadi sama di Rin ini itu sama kok. Jadi lo mau breakfast di mana aja itu nggak ada bedanya. Tapi di sini benefitnya tuh ada pool di bagian depannya, guys. Nah terakhir di sini juga ada area wellness centernya. Seperti biasa pastinya ada gym ya. Ruangannya luas dan alatnya super duper lengkap. Lo mau alat apa aja ada di sini. Bahkan gue sempat lihat ada alat yang unik banget. Seumur umur gue nggak pernah lihat ada alat kayak gini di tempat gym manapun. Ini alat apa ya? Kayaknya ini semacam treadmill tapi sensasinya berasa kayak naik tangga gitu kali ya. <laughs> <laughs> kalau lu naik lift yang ini, lu bakal sampai ke rooftop. Dan disitu ternyata ada tenis clubnya guys. Ada lapangan tenisnya. Gak cuma satu tapi ada dua. Gue sama sekali gak tahu ya kalau main di sini tuh ada additional charge-nya atau gratis. Ya gitu aja sih hotel tournya. Kurlap seperti itulah semua yang ada di Conrad ya. Dan pas sorenya gue sempetin buat berenang bentar di lagunya, sepi banget, tetangga kamar gue kagak tahu dah pada kemana <laughs> Jadi berasa kolam renang pribadi kan Dan kayak ginilah suasana resortnya pas malam hari ya, pencahayaannya remang-remang dan bener-bener tenang banget situasinya Cocoklah kalau mau istirahat, healing dan kabur dari hiruk pikuk sosial media ya kan <laughs> Oke dah Kaki gue udah gempor jalan mulu, lanjut besok aja ya. Bye! Kalau di sini lo wajib banget buat bangun pagi karena mataharinya tuh literally secakep itu, guys. Pantainya ini menghadap ke arah timur ya. Jadi di sini kagak ada sunset, adanya sunrise. Makanya momen pagi hari kayak gini jangan sampai kelewatan. Dan abis jalan-jalan bentar, gua mau langsung breakfast aja di suku restoran. Di sini breakfastnya start jam 7 sampai jam setengah 11, jadi jangan sampai telat ya, karena durasinya cuma tiga setengah jam. Saran gua, lo harus luangin waktu minimal sejam lah buat bener-bener bisa nikmatin makan di sini. Soalnya semua makanannya di sini tuh enak-enak, men. Seriusan? Serius nih gua nggak bohong, lo wajib banget buat cobain. Mulai dari appetizersnya, main course-nya, sampai dessert tuh semua perfect menurut gua. Pilihan menunya juga banget ya. Ada nasi bira, spring roll, bakso tahu, kare ayam, siomay, frittata, mie goreng Jawa, nasi biryani, mie soup, bubur ayam, macam-macam yogurt dan granola, salad bar, sereal, roti, dan pastry, dan masih banyak lagi geng. Mostly udah gue cobain dan gue suka banget, suka-suka banget. Jujur ya, kalau soal taste ini adalah salah satu buffet breakfast yang paling enak menurut gue rasanya tuh mantep guys, pokoknya kalau lu nginep di Conrad wajib banget ambil sama paket breakfastnya. rugi banget kalau di sini cuma room only, rugi asli. percaya deh sama gue. abis breakfast gue sempetin buat foto-foto lagi di Infinity Chapelnya sebelum pulang. eh ternyata besoknya ada lagi guys yang mirip di sini. tuh kan bener apa gue bilang? emang bener wedding venue yang paling laris di Bali, yang nomor satu di Bali itu ya cuma di Conrad ini. hampir tiap hari lo ada yang nikah.